danau yang paling mematikan di dunia. Ya, Danau Natron namanya. Danau ini terletak di Tanzania bagian utara benua Afrika. Salah satu lokasi danau paling mematikan bagi banyak kehidupan di planet Bumi berkat kandungan hypersalin dan high alkali dalam airnya. Danau yang terletak di bagian utara Tanzania ini memiliki panjang 56 km dan lebar 24 km. Danau ini tidak memiliki saluran keluar, dan hanya menerima curah hujan yang tidak biasa dan jarang. Selama ribuan tahun terpapar penguapan panas matahari, akibatnya menumpuklah kandungan trona, atau sodium sesquicarbonate dihydrate, dan natron, atau hidrate sodium karbonat dalam air yang tersisa di danau ini, sehingga sangat beracun terhadap tubuh banyak hewan di bumi. Kandungan rata-rata alkalinya sekitar 10,5 dan pH airnya melebihi 12. Tak hanya itu, suhu airnya di beberapa bagian bisa cukup mendidih ya, antara 40 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Hewan-hewan yang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi panas tersebut akan terjatuh dan mati, kemudian akan mengeras menjadi batu akibat dari efek kandungan tersebut. Proses ini biasa disebut sebagai... Kandungan dari endapan natrium karbonat itu juga serupa dengan yang digunakan untuk memodifikasi tubuh manusia di Mesir, ya, sama kayak mumi yang di Mesir. Ya, tapi gara-gara kandungan tersebut melimpahlah mikroorganisme halal, atau mikroorganisme yang suka garam. Mikroorganisme ini bernama cyanobacteria. Shino bacteria ini hidup dari hasil fotosintesis di ekosistem danau Dan gara-gara merekalah air di danau natron menjadi berwarna merah karena pigmen yang dikandungnya Dan kebetulan yang ada di danau ini yang mengandung pigmen merah ya Aktivitas mikroorganisme ini yang menyebabkan kematian di air alam liar seperti banyak ikan air tawar, gajah, serta hewan-hewan yang meminum airnya Meskipun natron ini mematikan, namun ada makhluk hidup cantik yang berevolusi dalam ceruk ini dan justru menyambutnya dengan sukacita. Hewan tersebut merupakan Laser Flamingo. Laser Flamingo merupakan jenis flamingo terkecil. Dengan tinggi maksimal 1 meter dan berat badan dewasa maksimal, rata-rata hanya mencapai 2,7 kg. Burung ini memiliki nama ilmiah Poenicepterus minor dan memiliki jumlah populasi terbesar di antara keluarga flamingo lainnya. Bulu mereka didominasi merah muda, pucat, dan cenderung putih. Namun, di sayap mereka memiliki bulu berwarna hitam yang terkadang hanya nampak ketika mereka melebarkan sayapnya. Mereka sering ditemukan terutama di Afrika dan Asia, terutama di India Sekitar 2,5 juta spesies laser flamingos atau 75% populasinya di bumi mencari makan dan berkembang biak di danau yang ekstrim dan tidak biasa ini. Mereka memakan alga, cyanobacteria, dan ikan alkalit tilapia. Laser flamingos cenderung menempati dan cari makan di sekitar perairan yang dangkal dan lebih dingin dari danau natron. Tapi, jika diperlukan, mereka bisa relatif kuat untuk berkelana ke bagian-bagian terpanas dan nonatron. Kulit kakinya kebal terhadap resiko luka bakar. Burung flamingo ini, sejak kecil mereka sudah berlatih untuk bertahan hidup yang keras di lokasi yang tidak biasa ini. Tapi, alam bisa begitu kejam dan tanpa pandang bulu. Terkadang, ada kandungan garam yang tertumpuk pada kaki anak flamingo. Jika sudah terlalu banyak tumpukan garamnya, maka dia akan kesulitan berjalan, kelelahan, tersesat, dan tertinggal oleh kawanan dan orang tuanya. Lalu apa yang terjadi? Lalu dia mati kelaparan dan sendirian. Meskipun danau ini mematikan, Danau Natron terdaftar dalam Ramsar List of Wetlands of International Importance karena keanekaragaman hayati yang unik. Danau ini juga diakui sebagai eco-region penting oleh World Wildlife Fund dan masuk daftar tempat terunik di dunia.